Nah siapa nih yang udah muah dengan peraturan YouTube nyari 1000 subscriber itu mudah nyari 4000 jam tayang itu nangis tapi ingat di tahun ini itu ada syarat juga start sampai dengan 10 juta view dalam 3 bulan apakah itu mudah jawabannya enggak juga karena kalau udah lewat dari 30 hari eh 390 hari ya 3 bulan maka dia bakal ngikut lagi atau dia bakal berkurang lagi. Nah ini kan sakit. Jadi banyak kebanyakan orang udah jatuh mentalnya, udah menciut beli jam tayang. World it nggak jam tayang yang sekarang ini jawabannya enggak pengen. Kalau kalian beli jam tayang apa yang terjadi? Jangan kalian mati. Ini mutlak mereka yang mengelihkan tanya itu cenderung mati. Para penjual bakal selalu bilang beri garansi. Nah garansi yang sebenarnya tahu apa? Garansi yang sebenarnya bagaimana caranya uang kalian pindah ke mereka? Benar mereka bakalan subscribe kalian, bakal hmm. nonton video kalian. Tapi mereka ini udah garis merah. Kalian tahu yang namanya analitik? pasti tahu lah kalau udah youtuber pasti ngerti apa itu analitik di analitik itu kayak sebuah analisa ini merupakan metadata dari youtube yang membaca performa dari channel kita atau dari video-video kita nah ada fase dimana sebelum monetisasi itu grafiknya besar atau dekat-dekat mau monetisasi grafiknya cantik setelah monetisasi maka penjual subscriber ini tidak lagi datang ke tempat kita. Dia bakal cari lagi orang yang baru untuk ngebayar dia. Atau menggunakan jasa dia. Sebenarnya jasa ini ilegal ya. Pihak Youtube tidak ingin orang-orang seperti ini terus berkembang biak. Maka mereka, maka pihak Youtube itu selalu mengupdate sistem keamanannya. Jadi buat kalian yang main kayak gini Setelah monet Apa yang terjadi Kalian bakalan hancur Karena penonton kalian bukan lagi penonton Yang benar-benar suka Yang benar-benar Ingin nonton video kalian Yang terjadi Grafik yang dulunya cantik Atau beberapa waktu lalu yang cantik Ini don Nah Ketika mulai flat Metadata dari pihak itu, itu mulai ngebaca Mulai melihat Siapa pengunjung yang datang Pada waktu itu Setelah diteliti Yang teliti bukan orang ya, itu udah sistem atau bisa dibilang metadata juga atau AI ya, AI namanya itu ya Itu bakal mendeteksi User-user, device yang datang apa yang dia lakukan? Dia bakal melihat langkah-langkah dari akun-akun yang udah subscribe banyak, yang udah nontonnya sampai berapa banyak hingga orang sampai monet, lalu itu bakal dijadikan garis merah. Kalau udah di garis merah, maka kebanyakan itu udah nggak bisa lagi dimonetisasi. Jadi biasanya yang gue pernah lihat, yang pernah kita tahu, Penjual akun itu hanya bisa maling butter dari akun baru ya, akun baru yang dia buat. Itu paling butter cuma 3 atau 2 channel dan selebihnya dia harus buat lagi email dan channel baru sebanyak-banyaknya. Jadi kalau dia masih pakai itu juga dipastikan nggak bisa lolos monetisasi. Dan ada akhirnya channel kita mati. Jadi buat kalian yang benar-benar ingin jadi youtubers, kuatkan metal. Dan siaplah tanpa digaji. Jadi buat kalian semua yang berharap gajinya besar dari Youtube, itu biasanya nunggu satu tahun atau dua tahun bahkan lebih, karena dunia Youtube ini semakin padat dan semakin susah untuk ditembus lolos monetisasinya. Tapi kalau memang kalian mau tahu cara-caranya, gue udah bongkar tuh semua cara-caranya yang resmi ya. Gue saranin semua itu resmi fitur-fitur yang ada di Youtube. Yang bisa mendukung kita agar channel kita naik dengan pesat dan lolos monetisasi dan berpenghasilan juga dari YouTube. Tapi kalau kalian memang betul-betul ingin berkembang, males mempelajarinya, boleh datang di 10 video aku, di video yang terbaru aku, jadilah 10 yang pertama agar aku promosikan. Jadi kalau udah aku promosikan, sangat menguntungkan ya, kalian boleh diekspor oleh aku secara bebas seluruh dunia. Dan itu... Gratis, no buyout. Jadi, segera aku. Jangan pernah masukin akses-akses ilegal di channel kalian. Oke okay, ya.